Jadikan anda semua siap sedia untuk menyertai konvoi pada hari ini. Oh, oh, oh, oh lagu kita Malaysia ku tanah airku negaraku Malaysia ku lihatlah kita wahai bangsaku. Setiap jiwa pasti bangga. Atas nama bangsa Malaysia sekian yang lama merdeka Tertumpahnya cinta Terusah kita berakhir di masa Bergabung hati-hati Saya menyeru kepada seluruh masyarakat di daerah Papar ini agar mencari inisiatif untuk cuba memeriahkan lagi upacara mengibarkan Jalur gemilang peringkat negeri Sabah ini, terutama sekali di Papar ini. Dan saya saran semua bangunan dan bangunan kerajaan dan primis-primis supaya mengibarkan bendera Jalur gemilang mulai daripada hari ini. Hazlan berkata demikian selepas merasmikan program Kembara Merdeka Keluarga Malaysia daerah Papar Sabah pada Selasa. Papar merupakan hentian pertama daripada 43 hentian dalam program Kembara Merdeka Keluarga Malaysia Negeri Sabah selama 10 hari bermula Selasa disertai 19 kenderaan daripada 12 jabatan serta agensi. Jabatan serta agensi terlibat antaranya Jabatan Penerangan, Radio Televisyen Malaysia RTM, Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertubuhan Tahanan Awam dan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. Sebelum kita menjangkau jauh dari apa ini Pak Merdekan Merdekan Merdekan dulu diri sendiri dari segala-gala hal lah maksudnya jauhkan daripada hal-hal yang dilarang daripada negara lah itu artinya Merdeka. Kalau masih lagi tersangkut dengan apa ini perkara-perkara yang tidak baik. Belum lagi merdeka itu. Jadi konsep itu sekarang dia sudah berbeza. Sekarang ni kita membebaskan diri daripada penguasaan pemikiran dan minda daripada kuasa-kuasa asinglah. Okey, contohnya kita mesti menerapkan nilai-nilai patriotisme untuk mencintai negara dan cuba untuk menjadi warga negara yang cintakan negara.